Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Haryo Dwi Setioputro, nim 21010124, mahasiswa Universitas Indonesia, Prodi Sistem Informasi, akan mencoba untuk mempresentasikan tentang ancaman sistem komputer. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dua untuk mata kuliah. Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dosen Noviandri S.Kom MMSI. Baik, langsung saya mulai. Di sini adalah covernya, Ancaman Sistem Komputer. Di sini kita mulai dengan klasifikasi keamanan menurut David Eickhoff. Jadi menurut David Eickhoff ini, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan itu bisa diklasifikasikan menjadi empat macam. ya. Dan yang pertama itu adalah keamanan fisik atau physical security. Jadi physical security ini meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Untuk keamanan yang kedua adalah keamanan data dan media. Nah, pada aspek keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Sedangkan eh, klasifikasi yang ketiga adalah keamanan dari pihak luar, yaitu adalah memanfaatkan faktor kelemahan atau pencerobohan dari orang yang berpengaruh atau yang memiliki hak akses, yaitu merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker. Untuk bisa masuk pada sistem yang menjadi targetnya, yang keempat adalah keamanan dalam operasi, yang merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Ya. Oke, berikutnya adalah aspek keamanan pada sistem komputer dan sistem operasi. Nah, masalah keamanan itu merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem komputer dan masalah keamanan itu seringkali kurang mendapatkan perhatian dari para pengelola sistem komputer seringkali masalah keamanan itu berada di urutan kedua ketiga atau bahkan urutan terakhir dalam daftar-daftar yang dianggap penting nah konfigurasi keamanan sistem itu bisa mengganggu performansi dari sistem namun Seringkali masalah keamanan itu tidak terlalu dipedulikan bahkan ditiadakan, ya. Nah ini kita langsung ke security attacks ya. Menurut uh, William Stalling ya, William Stalling dalam bukunya Network and Internet Work Security, terbitan Prentice Hall tahun 95 itu serangan pada sistem komputer atau sistem informasi terdiri dari empat macam ya. Yaitu, interruption, interception, modification, dan fabrication. Nah, kita akan membahas keempat-empatnya, membahas sedikit ya, apa perbedaan dari interruption, interception, modification, dan fabrication pada slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari apa namanya skema ya. Ini adalah yang paling atas. Ini adalah normal flow, yaitu aliran data yang normal di sini itu bagian kiri adalah sumber dari informasinya kemudian yang bagian kanan ini adalah tujuan dari informasi tersebut atau penerima ya kita lihat pada normal flow itu data akan berjalan tanpa ada hambatan ya langsung ke penerima sedangkan pada kasus-kasus yang lain yang tadi empat macam itu itu terjadi suatu hal yang tidak biasa tidak normal ya seperti yang di interruption ini, kita bisa terlihat ya di kiri ini source-nya atau sumber datanya. Yang kanan ini adalah destinasinya terputus ya. Dia ingin mengirim data ke kanan tetapi ada yang memutus. Nah, itulah yang disebut sebagai interruption. Sedangkan interception ya, interception itu adalah ini sumber, ini tujuan dan ini adalah pelakunya ya. Penjahatnya istilahnya. Kemudian dia mau mencoba untuk mengirim data dari kiri ke kanan. Tapi ya nyampe datanya. Tapi ada juga yang diteruskan ke penjahatnya. Jadi dua-duanya sama-sama dapat. Itu adalah interception. Data ketika mau lewat menuju ke tujuan itu juga di-copy sama yang ini. ya, Istilahnya kayak disadap gitu ya. Terus berikutnya ada kasus yang namanya modification. Modifikasi ya sesuai dengan namanya, ya dimodifikasi. Jadi pesan yang tadinya mau dikirim oleh sumber menuju tujuan di sini akan diambil dulu sama penjahatnya kemudian dirubah baru dikirim ke tujuan. Jadi tujuan ini mengira pesan ini adalah pesan utuh yang dikirim oleh sumber tadi pengirimnya padahal sudah dimodifikasi oleh penjahatnya. Oke, yang keempat adalah fabrication ya. Fabrication itu apa? Dia membuat informasi yang sebenarnya tidak dikirim oleh sumber yang asli. Jadi sumber asli ini tidak mengirim apa-apa sebenarnya, tapi penjahatnya yang mengirim seolah-olah informasi itu berasal dari sumber yang asli. Jadi itu yang dinamakan fabrication secara singkat ya. Ya. Ini di sini ada definition of interruption. Interruption itu adalah penghentian sementara. Jadi secara umum interruption merupakan gangguan yang mengacu pada situasi di mana layanan atau data tidak tersedia, tidak dapat digunakan untuk sementara. Ya Seperti yang tadi ya, skema yang ini, interruption ini. Kemudian contoh dari interruption adalah ketika file tidak dapat digunakan akibat hard disk dirusak atau satu kabel telekomunikasi dipotong. ya Dalam pengertian ini, pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk membuat layanan tidak dapat diakses oleh pihak lain. Berikutnya adalah definisi dari interception. ya Interception itu berarti pencegatan atau penyadapan. Jadi interception ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan atau sekresi. Ya. Eh, ancaman ini, mengacu pada situasi bahwa pihak yang tidak sah telah memperoleh akses ke layanan atau data. Sebagai contoh, tempat intersepsi komunikasi antara kedua pihak telah terdengar oleh pihak lain. Ya. Interception juga terjadi ketika data secara ilegal disalin. Jadi misalnya yang ada disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau mengkopi data secara tidak sah. Ya, itu tadi ada adalah interception definisinya. Kemudian berikutnya adalah modification. Nah, modification itu merupakan ancaman terhadap integritas yang melibatkan perubahan data atau gangguan terhadap perintah sehingga isi dari data tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Nah, contoh dari ancaman ini yaitu termasuk mencegat dan mengubah data yang dikirimkan dan diubah menjadi keinginan pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya adalah definisi dari fabrication ya. Fabrication ini adalah kegiatan membuat atau menyisipkan suatu data atau objek palsu ke dalam sistem untuk menipu pengguna. Nah, Fabrication ini merupakan penyerangan terhadap integrity. Baik ini seperti yang tadi ya, fabrication ini, skemanya seperti ini. Ini si pengirim sebenarnya nggak mengirim apa-apa, tapi penjahatnya yang mengirim data menuju receiver ya. Nah, fabrication ini dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki hak akses, memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Nah, serangan ini menyerang keaslian atau authentication suatu informasi. Nah, seperti ini ya, contoh tindakan fabrikasi itu adalah phishing mail, yaitu memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Ya, seperti ini pura-puranya dari visa, padahal. This inform you a recent update ya bla bla bla Ini padahal dia berusaha untuk mencuri data Anda, data kartu kredit Anda, seolah-olah dia eh, dari perusahaan Visa padahal tidak. Ini contoh yang lain adalah penambahan record palsu ke file dan lain sebagainya. Ya, banyak ya. Contoh yang lain adalah tunneling attack yaitu perangkat yang menyerang bisa membingungkan perangkat korban dalam jaringan dengan informasi route palsu yang bisa mengarahkan ke pesan perangkat penyerang. Kemudian ada lagi yang dinamakan rushing attacks, yaitu yang bertujuan memasukkan perangkat penyerang ke dalam routing path. Kemudian penyerang bisa mengeksploitasi jaringan dengan meneruskan route discovery packets kepada grup yang diteruskan. Dan penyerang memasukkan dirinya ke dalam table routing dan merusak paket. Selain itu juga ada route and message fabrication attacks. Nah serangan ini dilakukan dengan mengubah rute pesan atau dengan memasukkan rute pesan palsu. Serangan ini bisa berakibat delay paket dan peningkatan konsumsi bandwidth. Ya bermacam-macam ya fabrication pun. Ya, seperti yang kita lihat tadi, ini adalah skema yang sudah kita jelaskan di awal. Berikutnya adalah cara meningkatkan keamanan komputer ya. Jadi pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain adalah yang pertama adalah membatasi akses fisik terhadap komputer ya. Yang kedua adalah menerapkan mekanisme pada perangkat keras ya. Yang ketiga adalah mungkin membuat memakai sistem operasi yang update untuk keamanan komputer dan yang keempat adalah membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang bisa diandalkan. Jadi dari produksi softwarenya juga harus diperhatikan. Oke, antisipasi ini antisipasi dari fabrication ya macam-macam. Mungkin salah satunya adalah dengan hmm, pada setiap perangkat, cara mencegah perangkat tersebut adalah pada setiap perangkat dalam mode promiscuous. Ya, mode operasional jaringan komputer di mana semua paket data jaringan bisa diakses oleh semua adapter jaringan yang beroperasi dalam mode tersebut. Ya. Jadi semacam itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem keamanan atau fitur keamanan yang disediakan oleh pengembang sistem operasi memiliki keunggulan dan keunggulan kegunaannya masing-masing serta dengan cara yang beragam di setiap sistem operasi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan keamanan Baik itu dari segi data maupun sistem itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.